Selamat malam Pencinta DGS official Malam hari ini uh, saya kembali live Untuk membahas topik yang sering ditanyakan oleh banyak orang Berkaitan dengan masalah patung Dan saya pikir pembahasan ini penting Karena banyak orang juga yang mempertanyakan tentang hal ini Sehingga kita perlu menjawab dan juga kita perlu memberi pemahaman yang benar kepada orang-orang yang bertanya. Sehingga di kemudian hari tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang membuat kita uh, pusing atau membuat kita uh, bingung untuk menjawabnya. Jadi kita uh, pada kesempatan ini akan membahas apa sebenarnya dasar dari uh, pemakaian patung dalam gereja katolik. Dan hal ini penting untuk kita ketahui supaya kita semua mempunyai pemahaman yang lebih luas dan tidak mudah digoyahkan oleh orang karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terutama berkaitan dengan masalah uh, patung. Dan saya kira hal ini penting untuk kita jelaskan. Meskipun di dalam video-video saya yang sebelumnya, saya pernah memuat dan membahas soal atau membahas tentang patung-patung ini. Dan saya nanti akan menampilkan terlebih dahulu pembahasan saya, yaitu ada dua seri tentang patung. Dan mungkin nanti saya akan tes di HP saya dulu supaya saya bisa mendengarkan apakah suara uh, di luar sana, di HP Bapak Ibu, kedengaran atau tidak. Oke, okay, saya akan tampilkan uh, penjelasan saya yang pertama dan setelah nanti saya tampilkan itu, uh, kita akan uh, membahas sama-sama, saya akan tampilkan dua video yang pernah saya bahas tentang patung. Oleh sebab itu mari kita uh, saksikan penjelasan yang pernah saya sampaikan uh, dalam uh, beberapa saat yang lalu. Semoga dengan itu uh, kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang uh, lebih uh, luas dan juga lebih mengerti dan mengahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja katolik mengenai patung ini. Dan tentu saja yang saya jelaskan ini tidak semuanya telah paripurna atau telah selesai. Masih butuh penjelasan-penjelasan dari para imam juga. Oke, saya akan membuka video yang pertama. Sebelum saya membahas yang lainnya, saya akan membuka video yang pertama yaitu Orang Katolik menyembah patung dalam tanda petik. Oke, kita... Akan saksikan, tetapi saya lihat ada iklan lewat dulu. Oke. Saya coba memberikan suara. Oke. Pencinta DGS Channel, jumpa lagi dengan live streaming bersama saya dalam pembahasan tentang penggunaan patung dalam gereja katolik mungkin dalam uh, setiap pertemuan kita dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang patung dalam gereja katolik kita uh, sering menjawabnya dengan jawaban yang agak membingungkan nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada orang-orang yang punya kepada kita Nah, yang perlu kita sadari, patung-patung yang ada dalam gereja kita adalah sebagai simbol, dan juga dan juga lambang, dan juga sebagai alat kita tentang tokoh-tokoh uh, yang ditampilkan melalui patung itu. Sebagian umum tentang itu hanya berdasarkan pengertian iman Katolik. Mereka terlalu mengatakan bahwa bersujud di depan patung adalah menyembah. Tentu saja tuduhan semacam ini sangat gegabah dan terlihat dangkal, karena banyak tindakan bersujud yang bermakna lain dari apa yang kita saksikan. Hal bersujud yang dilakukan oleh orang di depannya, melainkan suatu penghormatan kepada sosok, yang berada di balik apa yang digambarkan oleh patung itu. Misalnya, Bunda Maria, lalu Yesus, atau yang dilakukan terhadap benda itu adalah suatu penghormatan. Nah, di sini agak berbeda penghormatan kita dengan orang yang menyaksikan kita. Sementara dalam minat iman kita diajarkan bahwa kita menghormati Santo-santa, Bunda Maria, dan tidak menyembah mereka. Juga tidak menyembah patung-patung mereka itu. Karena itu adalah hanya sarana, lambang, atau simbol. Nah, kita akan melihat lebih lanjut. Saya sebelum meyakini iman Katolik, saya juga mempunyai pemahaman bahwa orang-orang Katolik ini menyembah patung. Selalu, dasarnya adalah selalu mengutip keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana ada cerita atau e, cerita dikatakan bahwa Allah memberikan 10 firman Allah kepada Musa. Nah, membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini adalah selalu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa bersujud atau membuat patung dilarang oleh Tuhan. Nah, hal ini juga kita bisa menemukan dalam berbagai ayat kitab suci yang seolah-olah Tuhan melarang membuat patung. Misalnya saja, dalam keluaran 23 ayat 24, dalam Mazmur 135 ayat 16-18, dalam Yesaya 42 ayat 8, Habakkuk 2 ayat 18-19, Imamat 26 ayat 1, ulangan 4 ayat 16, ulangan 7 ayat 5, Tawarif 24 ayat 18, dan beberapa hal lain yang selalu saja digunakan untuk menyerang atau semacam menuduh iman katolik telah melanggar perintah Allah yang melarang membuat patung. Setelah saya mencari lebih jauh apa makna dari penggunaan patung atau benda-benda yang digunakan dari jaktoik, saya menemukan bahwa sebenarnya ketika kita mengutip ayat ini secara lepas dan menuduh bahwa ini adalah uh, suatu perbuatan yang dilakukan oleh gereja katolik ini adalah sesuatu yang salah. Maka, kita akan seolah-olah mengkontradiksikan berbagai ayat di mana Allah sendiri juga menyuruh umat beriman untuk membuat patung. Misalnya, kita dapat melihat dalam kitab suci di mana Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam bilangan 21, ayat 4 sampai 9. Di sana dikatakan, Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apa fungsi dari ular uh, patung ular tembaga ini? Fungsinya adalah supaya orang-orang Israel yang dipanggung, juga melihat ular tembaga itu mereka sembuh. Ini... Yesus sendiri dalam saat ditinggikan uh, meninggikan ular di padang buruh. Demikianlah anak manusia ditinggikan. Ini bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib, dan hal ini dapat kita saksikan dalam Gereja Katolik, di mana salib yang digunakan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya kenapa ada korpus, kenapa ada patungnya, karena itu menandakan bahwa... dalam hikmat, terutama misalnya dalam kitab Nabi Yesaya uh, dan juga dalam kitab-kitab lain. Nah, oleh itu, ketika kita mengatakan bahwa mengatakan yang kita lakukan untuk menabrakkan setiap angkat terlengkap suci, karena, seperti saya katakan di dalam bilangan 1-4-9, Tualah, atau Yahweh, menyuruh Musa Musa untuk membuat patung ular teman. Selain itu, juga kita dapat menemukan dalam berbagai misalnya, dalam uh, IHSGL, dalam semua kitab-kitab nabi-nabi. Di sana juga Tuhan menyuruh membuat patung, misalnya saja, dalam satu raja-raja 6 ayat 1-38, dan ayat 1-111 di sana. Tuhan memerintahkan Salomo untuk membuat patung keruh atau patung malaikat atau patung makhluk surga untuk ditempatkan di dalam bait Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana, sebagai lambang dan simbol. Allah melarang kita membuat patung apabila kita menggantikan Tuhan dengan patung atau patung. Dengan kata lain, kita menjadikan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah. Dalam pandangan iman katolik, keluaran 20 ayat 4-5, itu yang dilarang bukan membuat patungnya. Tetapi yang dilarang adalah membuat patung, lalu menyembah kepada patung itu, atau menjadikan patung itu adalah Tuhan. Contoh saja, dalam keluaran 32, kita mendengarkan kisah, tentang ulah tembaga tadi, yang disalahgunakan oleh orang Israel, lalu Harun mengatakan, dengarlah orang Israel, inilah Tuhan kita. Nah, ini adalah yang dilarang oleh Tuhan. Kita dilarang mengatakan bahwa patung itu Tuhan. Tetapi kita tidak dilarang untuk menggunakan patung itu sebagai sarana atau sebagai pengingat, atau sebagai simbol atau sebagai lambang. Nah, hal ini, menunjukkan bahwa dalam iman katolik sebenarnya menafsirkan secara secara benar apa yang diyakini di dalam kitab suci atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung sebagai sarana. Nah, bersujud tidak selalu menyembah. Mengapa bersujud tidak selalu menyembah. Dasarnya sederhana an, atau bersujud dalam bahasa Indonesianya. Dan itu bersujud, tidak selalu pengertiannya kita menyembah apa yang ada di depan kita. Sama yang dilakukan oleh orang Katolik ketika berdoa di depan patung, di depan patung Santo di depan patung Yesus, di depan patung Bunda Maria. Apa yang dilakukan adalah satu penghormatan sesuatu yang menunjukkan penghormatan. Tidak ada sama sekali ajaran Katolik yang mengajarkan bahwa patung yang ada di depan kita itu adalah Tuhan. Nah, ini yang salah pahami atau banyak banyak orang salah kaprah mengenai ini. Nah, oleh dalam Katolik, di dalam Katekismus Gereja Katolik, Ketika kita bersujud di depan gambar, ikon, atau patung, atau simbol-simbol uh, yang kita gunakan gereja, sesungguhnya kita tidak menyembah simbol itu. Yang sesungguhnya kita sembah atau hormati adalah apa yang digambarkan oleh simbol itu. Maka, dasar gereja katolik dalam menafsirkan keluaran 20 ayat 4-5 adalah bahwa Tuhan melarang kita membuat patung untuk dijadikan Tuhan. Atau misalnya, mungkin uh, agama mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Atau kita mengatakan patung ini Tuhan, itu yang dilarang. Tetapi selama patung itu kita gunakan sebagai sarana, sebagai simbol seberan. Mengapa? Dalam bilangan 4-9, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam kitab raja-raja satu raja-raja tadi yang kita baca juga Tuhan menyuruh semua untuk membuat patung malaikat. Nah, seandainya Tuhan melarang, maka sebenarnya dengan kata lain kita menuduh bahwa Tuhan sendiri melanggar atau mencoba melakukan apa yang sebelumnya telah dilarang itu ya. Karena dalam Keluaran uh, 20 ayat 4 sampai 5 kalau kita terjemahkan lurus-lurus maka supaya tidak bertentangan maka kita harus setkannya satu pun yang kontradiksi. Seandainya ada yang kontradiksi antara ayat itu berarti ada yang satu ayat, -ayat lain yang melarang pembuatan patung. Ini harus kita tafsirkan dalam konteksnya Keluaran 20 yang dilarang adalah membuat patung, lalu kita mengatakan patung ini adalah Tuhan. Maka yang sebenarnya dilarang bukan bukan patung, membuat patungnya, tapi menyembah patungnya, atau menggantikan Tuhan menggantikan Tuhan menjadi patung. Atau mengatakan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang. Mengapa itu penafsiran memerintahkan patung ular? Apa yang diperintahkan Tuhan di situ? Supaya patung ular ini digunakan secara sebagai Tuhan. Maka otomatis secara garis lurus, kita melihat bahwa yang dikelari itu membuat patung, lalu ditembuhan. Nah, bilangan 21, ayat eh, sama 9 membuat patung sebagai sarana. Dengan melihat patung itu, maka mereka sembuh dari bisa ular. Lalu dalam satu raja-raja, Salomo, membangun bait Allah, lalu diperintahkan membuat patung. Apa gunanya, apa fungsinya sebagai sarana, sebagai untuk pengingat, bukan untuk disembah. Maka penafsirannya seperti ini adalah penafsiran yang tepat. Jika kita kekeh mengatakan bahwa keluaran 20 melarang membuat patung, maka otomatis seluruh ayat-ayat dia adalah tabrakan. Dan ini merusak keimanan kita atau merusak tafsiran kita. Tafsiran kita akan bertabrakan satu setiap. Demikianlah pembahasan kita pada seri pertama tentang pembahasan dalam gereja katolik. Silakan komen di bawah uh, video ini tentang tema-tema yang ingin kita angkat dalam hidup kita. Baik, oke okay, Bapak Ibu itu uh, tanggapan saya yang pertama ketika saya live streaming, uh, saya membuat uh, pembahasan itu seri pertama. Kemudian, kita akan beralih kepada seri kedua. Ya, kita akan beralih kepada seri kedua ini. Kita stop dulu. Sekarang, kita uh, lihat seri kedua dari pembahasan tentang patung ini. Ya, nanti setelah itu, baru kita akan membahas lebih jauh lagi. Ya, oke, ini uh, kita lihat seri kedua. Oke, okay, ini seri kedua. Uh, saya akan mulai dari awal. Katolik, pada seri kedua ini. Mari kita melihat bagaimana sebenarnya uh, pemakaian patung atau dasar-dasar dari kitab suci pemakaian patung dalam gereja katolik. Benarkah orang-orang katolik menyembah patung? Nah, dialog tentang pemakaian patung ini agaknya dalam gereja katolik tidak ada habisnya. Hampir di semua media, kelompok yang menolak pemakaian patung terus melancarkan serangan. Mereka menyerang gereja katolik secara bertubi-tubi dengan cara mengutip ayat dari berbagai kitab suci, meskipun mereka terkadang tidak mengetahui konteks dari perikob, ayat yang mereka kutip. Nah, dalam setiap diskusi saya dengan orang-orang yang menyampaikan tuduhan seperti itu dan juga serangan terhadap iman Katolik, saya selalu mengatakan bahwa Gereja Katolik telah melawan bertubi-tubi tuduhan dari berbagai jenis tidak atau sejak alamak. Hingga kini nonton Katolik Ensworth yang dikelola oleh orang, -orang yang membela iman Katolik dan disini juga menyampaikan kakologi katolik dan kankeran tentang Gregorik. Nah, banyak dari kelompok orang, lapan orang mereka juga yang mungkin ada yang sama, tidak membahas tentang pemakaian atau adu tangguh, empat risih yang menyiksa. 21 sampai 20. bahwa telah tiba saatnya tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem, ya. Yesus mengatakan bahwa penyembah- penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam konteks ini Yesus hendak meluruskan pemahaman perempuan Samaria bahwa Allah dapat disembah di mana saja tanpa terikat oleh tempat. Lebih dari itu. Yesus menekankan yang terpenting dalam penyembahan adalah berfokus dan berpusat kepadanya. Entah kita memakai media atau sarana, yang penting adalah fokus kita kepada Yesus. Maka Perikop itu sama sekali tidak menyatakan atau menyampaikan larangan terhadap pemakaian patung. Selama patung itu membuat kita fokus dan berpusat kepada sosok Yesus yang sesungguhnya dan patung itu bukan Tuhan dan patung itu tidak menggantikan Tuhan kita yang kita sembah. Nah, kutipan lain yang sering digunakan untuk menyerang pemakaian patung dalam gereja Katolik adalah Kisah Para Rasul 17 ayat ayat 29, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Yesaya 48 ayat 5 sampai 8. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Ulangan 27 ayat 15. Keluaran 34 ayat 17, Imamat 19 ayat 4, ulangan ayat 4, uh, ulangan 4 ayat 16 sampai 19. Nah, menurut mereka kutipan-kutipan ayat itu menunjukkan bahwa pemakaryan patung Baik itu patung Yesus, Bunda Maria, Santo santa dilarang oleh Allah. Maka kita akan melihat apakah benar Allah melarang pemakaian patung sebagai sarana dalam kitab suci. Pertama kita akan membahas tentang kisah para Rasul 17 ayat 29. Ayat itu menyebutkan seperti ini, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tampaknya, pengutip ayat menafsir ayat itu secara lurus dan harfiah, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. perikop kisah para Rasul 17 ayat 16-23 sebenarnya membahas kisah Rasul Paulus ketika sedang ber berada di Athena. Rasul Paulus sedang berbincang-bincang dengan gulungan Epicurus dan Stoic mengenai patung dewa-dewa atau dewa-dewa Athena. Rasul Paulus hendak mengajak mereka untuk meninggalkan yang menyembah dewa dewi itu. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah tidak tinggal dalam kuil-kuil dewa yang dibuat oleh orang-orang Athena. Kemudian, Rasul Paulus mengajak orang-orang Athena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Maka, ia mengatakan kepada mereka bahwa keadaan ilahi tidak sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, Rasul Paulus mengatakan itu agar mereka tidak lagi menyembah patung dewa-dewa asing, melainkan mengikuti Kristus. Jelas, kutipan ayat itu tidak membahas mengenai patung Yesus, Bunda Maria ataupun Santo Santa yang hanya digunakan sebagai sarana, lambang, dan simbol dalam gereja katolik. Dan gereja katolik tidak pernah menganggap bahwa patung Yesus, Bunda Maria, dan Santo Santa sebagai Tuhan atau sebagai yang ilahi. Nah, Ayat yang kedua yang kita bahas adalah keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah, yang ada di di bumi, di, di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, dan jangan sujud menyembah padanya. Nah, ini tidak dapat diteruskan secara terpisah. Sehingga kita harus baca ayat 3. Nah, ayat 3 sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu melarang orang-orang membuat patung dan menjadikan patung itu sebagai Tuhan. Nah, menurut orang-orang yang menunjukkan patung, ayat 4 dan 5 tidak dapat dipisahkan. Sehingga diartikan bahwa berikut Yesus tidak boleh membuat patung dan tidak boleh menyembah kepadanya. Tentu saja dalam kira-kira kami akini bahwa kita tidak boleh menyembah patung itu dan jadi patung itu sebagai Tuhan. Seandainya pandangan orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan melem, maka Allah sendirilah yang bertama-tama karena buat patung ular tembaga dan patung kira 1 ayat 4 sampai sendiri juga dalam keluaran 25 ayat 20 sampai 21 dalam Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 51 tentu kita tidak ingin mengkontradiksikan firman Tuhan dalam Alkitab maka kita harus menghindari tafsiran harfiah atau tafsiran lurus dan oleh sebab itu, ayat tersebut perlu dilihat dari berbagai bahasa. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, kita akan menemukan patung apa yang sesungguhnya dilarang. Nah, kita akan melihat Alkitab terjemahan NAB, saya membaca dalam Ejaan Bahasa Indonesia, NAB, CCB, atau NAB, CCB, menerjemahkan keluaran 20 ayat 4 sampai 5, patung itu diterjemahkan sebagai berikut. You shall not have other gods beside me. Kemudian, RSV menerjemahkannya, menerjemahkan sebagai no other gods before me. Demikian juga terjemahan NIV dan juga King James Version menerjemahkan "No other gods before me, you shall not carve idols". Ya, jadi yang dilarang itu adalah patung dari berhala. Demikian juga dalam terjemahan RSV, Graven Image. Juga Graven Image. Dari N.I.V. Ya. Kemudian dari CCD juga menerjemahkan A image For yourself in the shape of anything In the sky above on Or on the earth Below or in the waters Ya You shall Before not go down Ya Jangan sujud menyembah kepadanya Before or worship them ya jangan sujud menyembah kepadanya atau menjadikannya tuhan dari terjemahan bahasa inggris kita menemukan bahwa yang dilarang adalah graven image ya graven image atau carved, carved image ya atau carved idol idols ya yang dilarang jadi yang dilarang adalah patung berhala ya, patung berhala. Oke? Okay? Dari catatan terjemahan tersebut, kita menemukan bahwa yang dimaksud adalah patung berhala atau patung allah lain itu yang dilarang oleh Allah untuk dibuat dibuat menjadi allah atau pengganti allah. Kalau pengertian kita sebatas pada ukiran, suatu gambaran maka kembali lagi kita menemukan kontradiksi karena Allah sendiri memerintahkan Salomo membuat bait Allah dengan membuat suatu ukiran-ukiran pada dinding dan juga patung Maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana atau sebagai sarana untuk mengingat atau sebagai sarana untuk merenungkan betapa agung karya Allah yang telah dilakukan bagi umatnya di dunia ini maka tuduhan sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa katolik menyembah patung itu adalah sesuatu yang keliru karena orang katolik tidak menghormati atau menyembah patung bukan patung yang dihormati tapi sosok yang digambarkan di balik patung itu Nah, malahan bila kita menelusuri lebih jauh, banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah, misalnya dalam Keluaran 25 Ayat 1, 18 sampai 20, dalam 1 Tawarikh 28, Ayat 18 sampai 19, dalam Yeheskil 41 ayat 17 sampai 18 dalam bilangan 21 ayat 8 dengan demikian kita menemukan bahwa Allah tidak melarang membuat patung atau image atau patung gambaran sosok Yesus dan Bunda Maria atau Santo Santa yang Allah larang adalah membuat patung lalu mengatakan bahwa, mengatakan bahwa patung ini adalah Tuhan atau seperti, seperti yang dilakukan Harun, Harun mengangkat patung itu dan mengatakan, Wahai Bani Israel, inilah Tuhanmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. Ini adalah salah, karena Harun mengatakan bahwa patung ini Tuhan. Maka yang dilarang dilarang oleh Tuhan adalah membuat patung, lalu mengatakan bahwa itu Tuhan. Sementara dalam iman Katolik mengatakan bahwa patung itu hanya sebagai sarana dan simbol untuk mengingat dan membuat kita fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang sering digunakan menyerang gereja Katolik dan menunggu bahwa gereja Katolik menyembah patung adalah Keluaran 34 ayat 17. Dikatakan di sana, janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ayat ini tidak dapat diartikan bila dipisahkan dari ayat sebelumnya atau topik perikop. Perikop ini setidaknya berisi tentang penegasan Tuhan agar orang Israel berpegang pada perintahnya. Konsekuensi dari ketaatan pada perintah Tuhan adalah orang Israel dilarang mengikuti Allah, Allah orang Amori, Allah Allah orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Israel malah diperintahkan untuk merubuhkan dan meremukkan mezbah-mezbah, tugu-tugu berhala, dan tiang-tiang berhala, orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, dan orang-orang Feris, orang-orang Feri, -orang dan orang-orang Yegus. Yegus ini, kata lain dari Yerusalem, orang menyembah dan membuat patung Dewa Dewi orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, Orang Hewi dan orang Yebus. Sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh Allah adalah membuat patung berhala atau patung Allah lain. Oke? Okay? Dalam konteks ayat tersebut adalah patung Dewa Dewi. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan. Bukan patung Yesus yang dilarang. Atau bukan patung yang digunakan sebagai sarana yang dilarang oleh Allah. Nah,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 tidak ada satupun orang Katolik yang mengaku kepada orang patung-patung yang ada di rumahnya, di mana dia berdoa di depannya itu, patung itu yang menjawab doanya. Tidak ada sama sekali iman Katolik seperti itu. Tidak ada keyakinan Katolik yang mengatakan bahwa ketika dia berdoa, maka patung di depannya itu yang menjawab doanya. Oleh sebab itu, seperti kita ketahui bahwa ayat yang saya sebutkan tadi, tidak bisa dipisahkan dengan kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel. Seperti kita ketahui, Yesaya sampai 55 mengisahkan kehidupan orang-orang Yehuda dalam pembuangan. Mereka tidak mempunyai harapan lagi. Oleh sebab itu, mereka mulai terpengaruh dengan agama Babel dengan menyembah Dewa Dewi ala lain dengan membuat patung tuangan atau pahatan. Maka Yesaya, Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan yang menguasai sejarah dan menyelamatkan mereka bukan Allah lain atau bukan patung pahatan orang-orang babel. Sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh Allah adalah membuat patung Allah lain lalu mengatakan patung itu adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah bukan membuat patung sebagai sarana. Kalau kita membuat patung sebagai sarana, ketika kita berdoa, patung di depan kita itu hanya sarana. Bukan patung itu yang menjawab doa kita, bukan patung itu sumber kehidupan kita, bukan patung itu Tuhan kita. Tapi itu adalah sarana, pengingat untuk kita. Selanjutnya, ayat yang sering digunakan juga untuk menyerang gereja katolik adalah Mazmur 115, ayat 4-18. Dikatakan di sana, berhala-berhala mereka dalam terak emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerompongannya kita kembali lagi harus memahami konteks dari ayat ini. Ayat tersebut membahas tentang patung yang disembah sebagai Tuhan. Sementara patung dalam gereja katolik sekali lagi, tidak pernah orang katolik mau imam atau pastor, tidak pernah mengatakan kepada umat bahwa patung yang ada di rumah itu atau yang ada di gereja itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menghendaki penyembahan terhadap patung berhala. Sekali lagi ayat ini membahas tentang patung Allah lain. Dan dalam konteks ini berhala mempunyai banyak jenis. Misalnya uang, jabatan, dan lain sebagainya. Itu cukup berhala. Ayat di atas cukup jelas. Tidak membahas tentang patung yang digunakan sebagai sarana atau lambang atau pengingat dalam ibadah. Dan saya tegaskan lagi, Patung dalam gereja Katolik bukan Tuhan. Patung dalam gereja Katolik digunakan sebagai sarana untuk mengingat, sebagai sarana supaya membuat fokus, sebagai sarana supaya kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk makhluk visual. Ya. Selanjutnya ayat yang sering digunakan untuk menuduh bahwa gereja Katolik atau orang Katolik menyebab patung adalah Ulangan 27 ayat 15. AyatNya berkata demikian. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ayat tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Sekali lagi saya sampaikan. Ya. Nah, Kenapa kita tidak bisa menafsirkan secara terpisah Perikop ini setidaknya membahas tentang perintah Tuhan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah terjanji Tuhan memerintahkan mereka agar mendirikan mesbah baginya dan mesbah itu harus dibuat dari batu selanjutnya Tuhan melarang mereka untuk membuat patung pahatan atau patung tuangannya tuangan untuk disembah dan dijadikan Tuhan. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang untuk membuat patung sebagai sarana. Buktinya adalah Salomo membuat patung pahatan malaikat atau kerum. Nah, sekali lagi yang dimaksud oleh ayat ini adalah patung berhala atau patung ala lain atau graven image atau careful idols. Itu yang dilarang oleh Tuhan sekiranya ini larangan untuk membuat patung sebagai sarana sebagai simbol dan lambang maka akan berkontradiksi dengan ayat dalam kitab suci di mana Tuhan memerintahkan membuat patung misalnya Keluaran 25 ayat 1 Keluaran 18 25 ayat 18 sampai 27 20 1 Tawarih 28 ayat 18 sampai 19 di Hezekiel 41 ayat 17 sampai 18 dan bilangan 21 ayat 18 di sana kita menemukan Allah menyuruh bangsa Israel membuat patung nah, kalau kita mengatakan Tuhan melarang membuat patung berarti kontradiksi ayat-ayat ini maka kita harus menafis, menaf, menafsirkan secara benar supaya tidak kontradiksi dan tidak menjadi alat orang lain untuk menyerang ke Kristina nah Ayat lain yang sering dikutip adalah Imamat 19 ayat 14, ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat-membuat bagimu dewa-tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, perikop tersebut setidaknya membahas tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka berpegang teguh pada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan melarang mereka untuk berpaling kepada berhala-berhala dan dewa-dewa tuangan. Sekali lagi, kita menemukan bahwa yang dilarang di sini adalah patung dewa-dewa lain. Dan patung yang dijadikan Tuhan, itu yang dilarang. Bukan patung yang dijadikan sarana atau lambang atau simbol. Ayat lain yang sering dipakai juga untuk menuduh adalah ulangan 4 ayat 16-19 supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat patung bagimu yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi dan jangan su juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu yang justru diberikan Tuhan alamu kepada segala bangsa di seluruh kolom langit sebagai bagian mereka Perikop ini membahas tentang perintah Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar, masuk, agar mereka masuk negeri yang dijanjikan oleh sebab itu Tuhan melarang mereka membuat patung berhala-alah lain yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Tuhan atau dijadikan Tuhan. Sekali lagi yang dimaksud di sini adalah patung yang disembah sebagai Tuhan. Ya. Apabila ayat tersebut diartikan secara harfiah bahwa ayat itu perintah Tuhan melarang membuat patung, maka akan bertentangan dan kontradiksi dengan berbagai ayat di mana Tuhan sendiri memerintahkan membuat patung untuk keperluan ibadah. Misalnya Keluaran 25 ayat 1, keluaran 25 ayat 18 sampai 20, 1 tawarikh 28 ayat 18 sampai 19, YSKL 41 ayat 71 sampai 18, bilangan 21 ayat 8. Maka, apabila kita mengatakan bahwa ayat tadi itu dan ayat-ayat lain adalah larangan membuat patung, maka dengan sendirinya kita sudah membuat kontradiksi dalam Alkitab sendiri. Maka, kita orang-orang Kristen sendiri yang membuat kontradiksi terhadap kitab kita sendiri dan itu digunakan sebagai alat untuk menyerang kekristenan maka kita harus menafsir, menafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kontradiksi maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu tidak dijadikan sebagai Tuhan selama patung itu tidak dijadikan sebagai pengganti Tuhan selama patung itu Digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengingat, atau sebagai lambang, atau sebagai simbol. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya membahas dengan begitu menggebu-gebu? Karena saya prihatin. Banyak orang mengkontradiksikan ayat-ayat Kitab Suci ini dalam tafsiran mereka. Ada yang mengatakan Allah melarang, melarang membuat patung, sementara kita menemukan ayat lain, Tuhan menyuruh membuat patung. Dengan sendirinya kita mengkontradiksikan Alkitab. Nah, dengan kita menafsirkan secara lurus, secara baik, maka tidak ada kontradiksi di sini. Yang sebenarnya dilarang oleh Allah adalah menjadikan patung sebagai Tuhan dan juga menyembah patung itu dan mengatakan patung ini yang menjawab doa saya. Itu yang dilarang oleh Allah. Dan gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa patung yang ada di gerejanya, patung yang ada di rumahnya itu penjawab doanya. Selalu gereja katolik mengatakan bahwa alat Tritunggal adalah penjawab doa Dan patung yang ada di rumahnya adalah hanya sebagai sarana dan alat Tidak pernah dijadikan sebagai Tuhan Nah, gereja katolik tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap patung Bagi gereja katolik patung adalah simbol, lambang, sarana dan alat Untuk mengingat, mengenang. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa gereja katolik menjadikannya sarana Dan bukan menyembahnya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 menyangkut gambar asli di baliknya dan siapa yang menghormati gambar atau patung menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung adalah satu penghormatan yang hikmah bukan penyembahan penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda Tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar atau patung-patung Yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia Gerakan yang mengerahkan kepada gambar sebagai gambar Tidak tinggal di dalamnya atau di dalam ini Tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu itu adalah ajaran gereja katolik menurut katekismus gereja katolik 2132 tentang pemakaian patung. Maka sekarang kita tahu bahwa gereja katolik menafsirkan Alkitab secara benar tanpa mengkontradiksikan ayat-ayat dalam kitab suci. Maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana lambang simbol dan juga pengingat yang Allah larang adalah membuat patung lalu kita berkata wahai umatku wahai jemaatku patung ini adalah Tuhan kita seperti yang dilakukan Harun itu yang salah selama kita menggunakan patung itu sebagai sarana dan tidak mengatakan patung ini yang menjawab doa saya maka Tuhan mengizinkan kita memakai patung itu selama kita tidak mengatakan patung ini Tuhan maka kita diizinkan untuk menggunakan patung itu sebagai sarana dalam ibadah kita. Lagian, manusia adalah manusia eh, makhluk visual yang membutuhkan apa yang terlihat. Nah, Oleh sebab itu, dalam berbagai hal juga kita menggunakan sarana. Gereja yang kita pakai, salib yang ada di rumah kita juga sarana. Kita tidak menyembah salib itu, tetapi salib itu adalah lambang kemenangan kita. Kita, kita juga mengizinkan orang menginjak injak salib yang ada di rumah kita, bukan? Apakah ketika kita marah ketika orang menginjak injak salib yang ada di rumah kita, misalnya saya datang ke rumah Anda, ke rumah saudara-saudari saya datang, saya ambil salib di rumah Bapak Ibu, lalu saya injak-injak. Tentunya Bapak Ibu marah. Bapak Ibu marah bukan karena salib itu adalah Tuhan. Bukan. Melainkan karena ada makna di balik salib itu. Sama, ketika patung misalnya ada orang datang ke rumah kita lalu memecahkan, memecahkan patung itu, kita marah bukan karena patung itu Tuhan, bukan. Karena nilai yang kita hayati dibalik apa yang kita punya atau benda-benda yang kita punya itu. Seperti salib, itu dalam iman kita dikatakan itu lambang kemenangan. Juga patung-patung yang kita pakai, itu kita uh, mempunyai makna sebagai penghormatan kepada sosok sos Karena Tuhan kita Atau kalung-kalung salib yang kita punya Misalnya ada orang mengambil lalu melemparkannya di got Kita marah Bukan karena kalung salib yang kita pakai itu adalah Tuhan kita Tetapi karena makna di balik dibalik Apa yang kita pakai Sama seperti ketika kita memakai patung Makna dibaliknya Itu yang mempunyai Inilah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih saya sebenarnya tidak mau berdebat dengan sesama seiman kepada Yesus, tetapi saya banyak kali melihat orang-orang memperdebatkan tentang iman katolik, atau menuduh tentang iman katolik, dan saya sedih sebenarnya. Karena apa? Karena ketika menafsirkan kitab suci, mereka mengkontradiksikan kitab suci. Hal sederhana misalnya, mereka mengatakan bahwa keluaran 20 ayat 4-5 itu Allah melarang membuat patung. Sementara bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Allah menyuruh Musa membuat patung. Nah bagaimana? Bagaimana kita mengatakan ini ketika ada orang di luar kita, di luar kekristina ke mengatakan, kamu mengatakan Allah melarang membuat patung. Tapi kenapa bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Allah menyuruh membuat patung? Apakah Allah tidak konsisten dengan kata-katanya? Nah maka kita harus menafsir, menafsirkan secara benar supaya tidak menjadi bumerang bagi kita, supaya tidak menjadi beban berat bagi kita untuk menjawab kepada orang yang bertanya kepada kita tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus. Demikian pembahasan kita tentang pembahasan patung yang digunakan dalam gereja katolik pada seri kedua ini, pada kesempatan ini. Dan pesan saya, Bapak Ibu Saudara Saudari, kalau ingin mengenal iman katolik, silakan tonton Catholic Answer yang di Kelola oleh Jimmy Akin Yang dikelola oleh orang-orang Juga misalnya yang dikelola oleh uh, Beberapa orang yang saya kenal Misalnya Jimmy Akin Tim Staples Juga Scott Scottham Dan juga orang-orang yang kompeten dalam bidangnya Memang dalam bahasa Inggris Tetapi bisa kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Indonesia Supaya kita mengerti Dan saya rekomendasikan ini untuk Terutama untuk orang-orang yang ingin mengenal iman katolik lebih dekat Dan juga mungkin Ingin mengenal lebih dekat iman katolik Ikuti terus channel ini Karena saya akan membahas Tanpa menyinggung iman orang lain Tetapi saya akan membahas dari perspektif Pandangan iman katolik Dan juga pandangan dari magisterium gereja Dan juga dalam dokumen-dokumen gereja Semisalnya saja Katekismus gereja katolik Seperti yang saya kutip tadi Dari Katekismus gereja katolik 2132 Salam sejahtera untuk kita dan semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita dan juga semakin akrab dengan iman Katolik. So Oke, okay, selamat malam teman-teman. Uh, Itulah dua uh, seri yang saya buat. Uh, live Dan pada live streaming kali ini uh, saya putarkan kembali karena saya pikir uh, cukup jelas penjelasan di dalam dua video itu dan saya tadi sudah stel atau putar kedua video itu. Nah uh, pada kesempatan ini uh, ada teman-teman juga yang menyaksikan ini meskipun sedikit tetapi uh, di live chat sudah ada pertanyaan ya ada pertanyaan dari Randy Mikael ya menyebut uh, salah satu denominasi di situ dia mengatakan bahwa orang-orang non-katolik mengatakan bahwa para rasul tidak berdoa di depan patung. Saya uh, saya berkata kata uh, Rendi, uh, saya berkata karena para rasul tidak membuat tidak bisa membuat patung, bagaimana menjelaskan pertanyaan uh, orang-orang non-katolik semacam itu. Jadi begini, kalau kita belajar uh, sejarah kekristenan, terutama ketika kekristenan sampai di Roma, ya, sampai di Roma, lalu terjadi penganiayaan-penganiayaan, mungkin Randy menyaksikan penjelasan saya, mudah-mudahan. Jadi ketika terjadi penganiayaan-penganiayaan, uh, Randy, Randy Mikael, ketika terjadi penganiayaan-penganiayaan, orang-orang -penganiayaan, uh, kristiani mereka berlindung dan bersembunyi di bawah uh, di uh, di bawah tanah yang kita kenal dan kita ketahui sebagai katakombe ya jadi mereka bersembunyi di bawah tanah lalu uh, mereka memakai simbol-simbol ya memakai simbol-simbol yang uh, sebisa mungkin membuat orang lain itu tidak mengerti dan hanya komunitas mereka yang mengerti Nah simbol-simbol yang mereka gunakan adalah termasuk ukiran-ukiran ya Ukiran-ukiran uh, Semisal saja ukiran uh, yang sering kita lihat sekarang ini di uh, Kasula atau uh, Kasula Pastor Misalnya ada PX ya uh, Itu artinya kan Kristus uh, ya dalam bahasa Inani Kemudian simbol-simbol uh, kekristenan misalnya mereka ukir di dinding-dinding dinding, kata kombe-kata kombe itu nah nanti mungkin Randy bisa membuka di apa namanya di Google tulis aja kata kombe atau tulis aja ukiran-ukiran pada kata kombe ya nah ukiran-ukiran mereka ukir di tembok-tembok itu ya serupa dengan patung ya perbedaannya kalau patung itu tiga dimensi ya kalau ukiran itu ya hanya melihat dari depan atau belakang saja ya tetapi kalau kita melihat lebih jauh, kalau ada orang yang mengatakan pembuatan patung itu dilarang bukan hanya patung yang dilarang dalam kita jadi kita akan berhadapan dengan kontradiksi tadi ya jadi dulu ketika penganiayaan di zaman Kaisar Nero terutama yang terjadi di Roma ya Uh, itu banyak orang-orang yang tinggal di kata kombe mereka membuat ukiran ya dan salah satu yang dilarang dalam kitab suci juga ukiran tetapi yang perlu kita ketahui jangan-jangan menafsirkan ukiran itu semua ukiran gitu loh itu itu itu yang perlu kita ketahui kalau semua ukiran berarti uh, apa yang dilakukan Jemaat ketika mereka berlindung dari musuh dengan membuat kata kombe lalu mereka mengukir-ngukir itu itu juga secara tidak langsung kita mengatakan itu uh, sesat gitu ya nah meskipun itu tidak terjadi di zaman para rasul tetapi paling tidak itu dekat dengan kejadian para rasul karena karena itu terjadi ketika rasul Petrus datang ke Roma ya kurang lebih sekitar tahun 48 ya. uh, masih ada rasul Petrus ketika itu Nah pertanyaannya, mengapa Rasul Petrus tidak melarang jemaat? ya Jemaat pada saat itu yang dikata kombe itu mereka membuat ukiran-ukiran. ya Bukankah dalam kitab suci dilarang membuat ukiran-ukiran berupa manusia atau berupa lambang-lambang? Nah ini tadi yang saya katakan, jadi ayat dalam kitab suci itu jangan dicomot-comot di luar konteks. Karena ketika dicomot-comot di luar konteks, maka pengertiannya berbeda ya. Bisa jadi dalam kitab suci itu yang dilarang itu ukiran Dewa Dewi, bukan ukiran santo-santa atau ukiran lambang-lambang yang menunjukkan identitas kekristenan yang dibuat oleh uh, kristen yang ada di Roma ketika penganiayaan yang mereka ukir dalam kata kombe. Mungkin saya akan search uh, tentang ini ya, ukiran pada kata kombe ya, supaya uh, saya tampilkan. Ukiran pada kata kombe. Ya, Oke, saya... Uh, Coba tunjukkan ya, ukiran-ukiran dalam kata kombe. Oke, okay, oke. Okay. Uh, di sini ada beberapa. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu contoh bahwa uh, pada zaman Rasul Petrus lah terjadi penganiayaan ini. Kalau itu seandainya dilarang, kenapa Rasul Petrus membiarkan? ya Atau kenapa Rasul Paulus juga membiarkan? ya Oke, okay, saya akan tunjukkan ukiran-ukiran uh, pada kata kombe. Oke, ini adalah salah satu ya. Ya, ini uh, yang saya tunjukkan ini, ini ya. Ini adalah kata kombe, ya. Di situ ada tulisan kata kombe Roma. Nah, kata kombe ini, ya, digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai tempat bersembunyi ketika ada penganiayaan dari kaisar-kaisar Roma. Dan pada waktu itu, ya, ketika kata kombe ini ada, Rasul Petrus ada. Dan dalam kata kombe itu dibuat ukiran-ukiran seperti ini, ya. Seperti yang ada di layar, Bapak Ibu, ya. Dibuat ukiran-ukiran seperti itu. Ya, ini ukiran-ukirannya. Nah, dalam kitab suci, ya, itu juga dilarang loh membuat ukiran. Tetapi pertanyaannya ukiran apa? Nah, apa perbedaan ukiran dengan patung? Sama-sama, sama-sama me menyerupai orang. Hanya perbedaannya tiga dimensi dan dua dimensi, ya. Hanya itu perbedaannya. Nah, kalau ada yang mengatakan para Rasul itu tidak pernah membuat patung, lah ini jemaat perdana ketika zaman Rasul Petrus mau sudah membuat kok. Memang tidak ditulis secara detail dalam Kitab Suci, maka dari itu saya selalu katakan jangan pernah tanya bahwa kenapa kok semuanya nggak ada dalam Kitab Suci. Nah, kanon Kitab Suci itu kan terbatas sampai abad ketiga, ya kan? Terbatas sampai abad ketiga. Nah kalau sejarah kan, sejarah itu kan bersinambungan terus ya Bersinambungan terus dari abad pertama sampai seterusnya bahkan sampai sekarang Nah pertanyaannya kan tidak mungkin sejarah itu di dalam kitab suci yang sudah selesai di abad ketiga ya. Dan tidak mungkin pada saat-saat genting seperti ini dikejar-kejar penganiaya mereka menulis Dan juga tidak semua pada zaman itu melek huruf ya maka mereka menggunakan simbol, makanya mereka tidak uh, bisa dikatakan bahwa mereka sesat karena membuat simbol, karena justru ya kalau kita uh, apa cari lebih jauh malahan ya sebelum ke Kristenan yang justru ada itu pertama bukan huruf tapi simbol-simbol yang kemudian dijadikan tulisan ya kalau uh, pada zaman sekarang. Mungkin orang-orang sudah mulai hilang uh, uh, tidak mengerti dengan simbol. Misalnya kan ada huruf P lalu disilang, uh, di, di apa namanya dicoret miring, itu kan dilarang parkir, ya kan? Zaman dulu itu nggak ada tulisan bahwa itu dilarang parkir. Artinya orang-orang orang itu mengerti sendiri itu dilarang parkir. Atau ala, uh, itu itu tadi ya lambang lalu lintas ya. Jadi lambang-lambang itu kan berasal dari zaman prasejarah uh, pra, pra-aksara, ya. Jadi Uh, ketika, ketika zaman para rasul sudah ada ukiran-ukiran begini, hanya bentuknya bukan tiga dimensi. Nah, ini contohnya di dalam kata kombe, ya mereka mereka mengukir. Nah, kalau ini kita tuduh sebagai uh, apa namanya ini sebagai berhalalah atau mereka menyembah gambarlah, ini kan apa namanya tabrak dengan ayat-ayat kitab suci, maka makanya itu. Uh, Selain belajar kitab suci, belajar juga sejarah. Jangan sampai uh, kita, apa namanya, mengutak-atik kitab suci tanpa konteks, tanpa kita mengetahui yang dilarang apa. Secara membabi buta, menuduh ya, kita tidak tahu ini jemaat perdana membuat ukiran-ukiran, membuat lambang-lambang, termasuk lambang-lambang yang kita kenal sampai sekarang. Itu mereka yang buat. Nah, pertanyaannya, bukankah dalam kitab suci ukiran dilarang, patung dilarang? Lalu siapa yang berani menuduh bahwa jemaat perdana waktu itu e, Semasa masih hidup Rasul Petrus di Roma itu mereka membuat berhala Ya tentu kan gak ada yang berani Karena kan memang yang dituduhkan oleh orang-orang itu Karena mereka hanya mencomot ayat Alkitab saja Makanya salah kaprah ya. Oke itu ya Randy Michael ya Kemudian Uh, Randy Michael uh, bertanya lagi, "Bukankah kalau bisa membuat patung itu serupa dengan wajah dan tubuh Yesus? Begitu juga dengan Maria. Kalau tidak serupa, patung Malaikat di Bait Allah juga tidak benar-benar serupa dengan wajah Malaikat." Oke, di sini kan uh, yang dibahas sebenarnya bukan uh, itu apa namanya, benar-benar rupa Yesus atau tidak. Ya, itu kan simbol, itu benar-benar wajah Bunda Maria atau bukan nah tetapi kalau kita menelusuri sejarah kan ada sejarah tentang penemuan kain kain turin ya kain turin yang mengatakan di situ ada wajah Yesus kemudian diteliti bahwa ada bercak bercak darah di mukanya nah soal perkembangannya ke depan kan eh, apa gereja kan tidak tidak anti dengan inkulturasi maka iman Kristen ini itu berinkulturasi, maka jangan heran kalau melihat wajah Yesus itu berbeda-beda. Karena itu inkulturasi, masuk dalam sejarah orang, masuk dalam sejarah setiap suku yang dimasuki oleh gereja. Makanya gereja Katolik itu cukup bagus dalam hal ini, karena menghormati sejarah, menghormati adat, ya adat atau budaya setempat. ya. Maka jangan heran ketika melihat patung Yesus di Afrika itu orangnya hitam itu karena inkulturasi karena yang ditekankan itu bukan bukan itu benar pat benar wajah Yesus atau bukan tetapi yang yang perlu diingat seperti yang saya jelaskan dalam video tadi kita mengenang Yesus itu loh itu yang penting ketika kita melihat patungnya kita mengenang Yesus itu Yesus itu orangnya baik Yesus itu uh, punya mujizat Yesus itu penyelamat itu yang penting bukan penting uh, patungnya itu bukan sama seperti kita berdoa di depan patung itu, bukan penting pentingnya saya dekat dengan patung itu atau tidak, bukan. Saya cium-cium patung itu atau apa tidak, itu tidak terlalu penting maknanya. Maknanya yang penting bahwa ketika saya berdoa di depan di depan patung ini, bukan patung ini yang saya sembah, tapi saya mengingat, membuka memori saya, ya. Membuka memori saya tentang tokoh yang ada patungnya di depan saya. Sama seperti kita mempunyai foto ayah ibu kita di rumah. Ya, ketika kita melihat foto ayah ibu kita itu, kita membuka memori. Ya, mungkin bisa kita nyanyi-nyanyi sambil nyanyi-nyanyi, kubuka album biru. Ya, jadi kita bisa mengenang dengan melihat foto atau patung atau gambar. Nah, dan kita kan tidak mau kalau foto-foto orang tua kita di rumah itu dibuang ke tong sampah. Ya, kan, meskipun sudah usang, sudah lagi tidak berbentuk seperti wajahnya. Ya, kan, sama. Kita juga tidak akan senang ketika kita melihat gambar Yesus atau patung Yesus dihancurkan, dibuang di tong sampah. Ya, bukan bukan bukan bukan kertas uh, kertas foto ibu kita itu yang berharga bukan. Bukan patungnya itu yang berharga sekali bukan, tapi makna di balik itu ya. Makna yang tersirat di balik itu sama dengan bendera ya kan bendera itu kan kita hormat hormati bukan benderanya yang terpenting bukan kainnya itu yang mempunyai nilai bukan tapi sejarah ya sejarah dibalik merah putih itu sama ketika kita membuat patung Yesus yang terpenting itu sejarah dibalik patung itu mau menceritakan apa ya sama dengan patungnya Bunda Maria juga mau menceritakan apa gitu ya jadi tidak penting <tuh> bentuknya apa bentuknya apa gitu tidak tidak terlalu penting hal itu ya. Jadi yang terpenting adalah makna dibalik apa yang kita lihat. Nah, itulah uh, ya, yang di Melia. Jadi soal bentuk wajah serupa atau tidak, ya dalam Gereja Katolik karena ada inkulturasi. Pastinya di setiap negara bahkan wajah Yesus itu berbeda karena inkulturasi, ya, inkulturasi. Karena bukan yang terpenting dalam iman-iman kita itu bukan apa Apakah wajahnya ini benar-benar wajahnya atau bukan? Bukan Yang terpenting itu apa makna dibalik gambar ini Dibalik patung ini Siapa, siapa orang ini Apa jasanya, apa yang pernah dia buat Itu yang uh, kita ingat Atau membuka memori kita ketika kita melihat Sama ketika kita melihat foto ayah ibu kita Membuka memori ya Oke uh, Di Chat lain, si Randy, terus kalau seandainya Bro Randy juga berkenan gabung, sebenarnya lebih bagus ya? Oke, itu ya penjelasan saya tentang uh, jemaat perdana dan um, apa namanya tentang rupa, ya rupa wajah Yesus dan Bunda Maria. Kemudian di sini di Randy mengutip 1 Korintus, 10 ayat: 14 "Jauhilah penyembahan berhala, tapi di berani tiga tertulis." Salah satu penyembahan berhala adalah kenajisan. Oke, uh, sebenarnya dalam Kitab Suci itu banyak loh macam-macam penyembahan berhala itu bukan bukan hanya uh, menyembah patung sebagai Tuhan ya banyak ya. Bahkan bukan hanya kenajisan, tetapi kerakusan, kemudian uh, menjadi hamba uang, uh, percabulan uh, dan hal-hal lain yang uh, ditulis dalam Kitab Suci itu ya Randy Mikael ya. Jadi, uh, kalau hanya apa namanya membahas penyembahan berhala saja, uh, banyak artinya. ya Banyak artinya, bukan hanya uh, lalu kita mengakui, apa? Men uh, saya misalnya di depan Randy saya bilang, ini patung ini Tuhan kita. Bukan hanya itu penyembahan berhala itu. ya uh, Saya lupa ayatnya. Uh, mungkin satu Korintus 10 itu 14 kelanjutannya pasti ditulis di situ ya. Uh, bahwa penyembahan berhala itu termasuk sihir, um, termasuk percabulan, termasuk um, apa namanya, kenajisan tadi, dan lain sebagainya. Jadi, uh, justru kalau kita mengarah atau menerjemahkan penyembahan berhala men menurut kitab suci, itu banyak, ya, banyak artinya, bukan hanya satu, ya, bukan hanya satu banyak artinya. Nah itulah makanya uh, ketika saudara-saudara kita ini menuduh kita menyembah, menyembah patung atau menyembah berhala ini kan kurang tepat ya. Uh, maka saya ajak mereka supaya membaca kitab suci itu secara holistik atau seluruhnya ya dan juga melihat sejarah kekristenan jangan jangan membuang sejarah karena uh, menurut Bung Karno ya salah satu uh, tanda kita menghormati para pahlawan kita dan dalam saya kira dalam kekristenan salah satu cara kita menghormati para martir gereja, para pejuang gereja adalah dengan mengingat sejarah mereka ya. Nah, juga mengingat kata kombe-kata kombe ini, jangan sampai ketika kita menuduh uh, menyembah patung, jangan-jangan kita menuduh jemaat perdana ya yang dalam penganiayaan membuat kata kombe-kata kombe. Nah, itu ya Rendi ya. Uh, terima kasih juga ya. Randy telah bertanya, kalau ada pertanyaan lain silahkan Randy ya Oke, nah itulah uh, pembahasan uh, tentang patung ini Jadi um, tidak semudah itu kita menafsir kitab suci itu dengan mencomot-comot ayat ya. Kita harus lihat uh, apa namanya uh, lebih jauh, lebih luas gitu ya Karena antara yang satu dengan yang lain itu beda konteks, beda zaman ya beda zaman, beda konteks itu uh, perlu kita tempatkan pada konteksnya karena ketika kita tidak tempatkan pada konteksnya ya tidak ada, akan sesuai ya, tidak akan sesuai. Mau kita bantah berkali-kali apa yang kita bantah kalau kita sesuai, tidak sesuai konteks, ya akan mental sendiri ya, akan bertabrakan sendiri dengan konteks-konteks uh, yang lain ya. Uh, dan itu membuat kita sendiri kebingungan jadinya ya kalau saling tabrak, oke okay. 1 Korintus 10, 14, menurut teman-teman uh, kita non-katolik itu, jangan menyembah patung ya, hmm. dalam gereja katolik itu cobalah, kita uh, misalnya teman-teman yang menuduh itu coba cari tahu lah uh, apakah ada perintah ada atau adalah dalam katekismus gereja katolik atau uh, kitab hukum kanonik atau ensiklik atau Dokumen-dokumen oh, gereja lainnya, atau ada, ada dalam kitab suci, adakah? Ya, adakah gereja Katolik itu mengajak umatnya menyembah patung? Cari tahu gitu, jangan hanya kopas dari orang-orang, lalu eh, kopas lagi, paste lagi, kopas lagi, paste lagi, kopas lagi, paste lagi. Nah, itu kan namanya tidak mencari tahu, tidak kritis. Ya, kita harus kritis ketika orang menuduh sesuatu. Ya, kita cari tahu benar apa enggak tuh. ya kan Jangan sampai, eh, apa namanya, eh, perkataan yang mengatakan warga 62 itu hanya baca judul, lalu simpulkan. Itu kan sedih banget kalau hanya baca judul, simpulkan, atau hanya dengar dari angin, atau hanya dengar kabar-kabar burung. Ya, masih mending kalau burung beo yang bicara. Kalau burung-burung yang lain yang bicara kan beda, ya kan? Jadi, kalau hanya mendengarkan dari kabar burung. Dari membaca judul saja dari orang yang uh, apa namanya belum juga belajar tentang uh, kekatolikan, belum juga memahami secara jauh tentang katolikan sudah menuduh macam-macam, kan rugi sendiri kita belajar ke orang yang semacam itu, ya kan? Lebih baik tanyakan kepada sumbernya dan kalau bertanya ya tanya kepada yang kira-kira ya pernah uh, mengetahui tentang uh, pengajaran gereja katolik lah. Setidaknya, eh, apa namanya, pernah belajar. Jangan tanya kepada orang yang tidak pernah belajar, ya. Itu juga salah, ya. Kalau bertanya kepada orang yang tidak pernah belajar, ya, nanti jawabannya juga akan melenceng jauh, ya. Oke, jadi eh, itulah eh, pembahasan kita tentang eh, pemakaian patung ini. Dan perlu diingat, eh, Randy Michael dan teman-teman yang menyaksikan video ini nanti. Eh, pada abad keenam, ya Santo Yohanes Damaskus, ya Santo Do, Santo Yohanes Damaskus yang terkenal sangat kritik eh, terhadap eh, apa namanya ajaran-ajaran eh, bidat yang menolak pemakaian ukiran-ukiran atau gambar-gambar, ya termasuk yang dipakai dalam Ortodoks Timur, ya gambar-gambar. Jadi pada zaman eh, Santo Yohanes Damaskus, ya. Pada abad ke-6 itu muncul ajaran yang menolak yang menolak pemakaian ikon dan juga eh, segala bentuk gambar ya termasuk ukiran dan ukiran itu tidak jauh beda dengan patung. Saya tadi sudah mengatakan dua dimensi sama tiga dimensi aja bedanya ya. Nah dan perlu teman-teman membaca apa yang eh, pernah dibantah oleh Santo Yohanes Damaskus. Ya, ada sedikit sih saya punya tulisannya tetapi pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan tampilkan ya. Jadi uh, beliau menentang orang-orang yang uh, mengatakan bahwa pengajaran uh, pemakaian ikon, pemakaian uh, ukir-ukiran itu sesat. Itu dilawan oleh Santo Yohanes dari Damaskus ya. Beliau tokoh terkenal dan sangat dikenal ya. Nah, juga perlu uh, Bapak Ibu cari Gereja-gereja ya gereja -gereja luteran ya, Lutheran yang berada di luar negeri itu masih memakai patung ya. Sebagian memakai patung ya Jadi eh, tidak semua kekristenan eh, protestan terutama tidak semua tidak memakai ya Terutama di Jerman dan luar negeri lainnya itu mereka masih memakai salib berkorpus Atau salib yang ada patung Kemudian juga dalam gereja mereka selalu eh, ada juga yang memakai patung Mungkin uh, saya bisa tunjukkan, ya, gereja uh, Luteran yang memakai itu. Ya, saya tunjukkan uh, melalui gambar gereja Luteran yang memakai patung. Jadi, supaya kita juga bisa, apa namanya, mempunyai uh, apa namanya pandangan-pandangan yang uh, tidak terlalu, apa namanya, ya, tidak terlalu sedikit itu, ya, karena... Uh, di dalam gereja-gereja Lutheran terutama di luar negeri uh, mereka selalu dan bahkan mereka juga memakai patung-patung uh, ini uh, sebentar saya akan carikan um, saya pernah punya waktu itu tetapi mungkin oke okay. Uh, mungkin saya lupa, saya simpan di mana, tetapi Bapak Ibu, ya, saya tidak akan tampilkan karena saya lupa simpan di mana. Uh, cobalah uh, cari tahu, ya, di mana uh, apa namanya gereja-gereja yang memakai uh, uh, luteran sebentar, ya, ini. saya akan coba berusaha mencari tahu, oke okay. oke, okay, ini uh, di keterangan ini ya, di keterangan ini, di bawah ini ada tulisan ya, ini crucifix sebuah salib dengan korpus pahatan tubuh Kristus adalah sebuah simbol kuno yang digunakan dalam gereja-gereja Katolik, Ortodoks Timur, Anglikan, dan Lutheran. berbeda dengan beberapa kelompok Protestan yang hanya menggunakan sebuah salib kosong. Ya, eh, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua Protestan juga menolak pemakaian patung. Ya, jadi eh, terutama Protestan di luar negeri, ya eh, berhaluan Lutheran, mereka masih memakai eh, patung Yesus dan juga Bunda Maria dan juga termasuk uh, salib yang mempunyai patung ya itu masih mereka pakai itu ya Bapak Ibu ya Oke saudara-saudari saya mengundang supaya saudara-saudari kalau ada yang bertanya saya persilahkan Oke, okay. okay, saya kira penjelasan tentang patung pada malam hari ini sudah cukup panjang sehingga mencapai 1 jam 19 menit dan tidak terasa juga sudah uh, hampir jam 10. Oke, okay, mungkin ada pertanyaan uh, dari Randy masih, ya masih ada. Oke, okay, saya senang ketika bertanya, ketika, sehingga uh, kita bisa mengembangkan, ya kita bisa mengembangkan uh, pembahasan kita. Uh, sebenarnya saya saya juga mengizinkan teman-teman yang dari luar Katolik juga untuk bergabung, kalau seandainya bergabung, tinggal klik saja uh, link dalam chat itu ya. Ada link di, da, di bawah chat itu. Oke, okay, saya coba lihat apa yang uh, ditulis oleh. Oke, okay, ini ada masalah dengan laptop saya. Uh, apa namanya masuk iklan-iklan yang tidak penting ini. Oke, okay, uh, Randy, sebentar ya. Uh, saya akan menjawab nanti ya. Uh, saya tunggu dulu ini. Hi, hilang dulu. Saya belum menemukan cara. Oke. Okay. Uh, Randy mengatakan tidak semua jawaban katolik bisa memuaskan uh, saudara-saudara non-katolik. Katoli, non Apakah itu berarti iman katolik dan uh, non-katolik itu berbeda? Tentu saja berbeda. ya. Kita harus mengakui itu dan kita tidak bisa mengatakan semuanya sama. Uh, itu nanti malah muncul indiferensiasi, ya. Um, apa namanya mengatakan semua sama itu tidak benar ya. Pandangan yang mengatakan semua agama itu sama, semua iman itu sama itu salah itu. Itu secara logika pun tidak benar itu ya. Jangankan secara iman, secara logika saja salah. Ya, semua sama. Kalau kita mengatakan semua manusia itu sama. Ya, pertanyaannya sama itu apa? Ya, semua manusia pasti mempunyai tubuh yang sama tubuh yang sama itu ya tubuh jasmani yang kelihatan tetapi tidak semua manusia mempunyai karakter yang sama sama ada orang yang mengatakan semua agama itu sama yang samanya itu apa? Ya, yang samanya itu ya sama-sama punya lembaga keagamaan tetapi soal iman, keyakinan itu pasti berbeda meskipun sekalipun itu mempunyai sejarah yang dulu pernah bersama pasti berbeda Randy pasti berbeda ya dalam eh, saya katakan tadi kan sebagian saudara-saudara kita protestan yang berada di luar, di luar negeri aja masih memakai patung termasuk gambar yang saya tunjukkan ini di gereja Lutheran mereka masih memakai salib yang ada patungnya itu di luar negeri tapi coba cari di Indonesia tidak akan ditemukan itu kosong semua yang ada salib yang kosong semua itu artinya ada perbedaan di situ itu harus kita akui ya di antara Protestan sendiri ada perbedaan. Jangankan dibandingkan dengan Katolik, ya. Kita bukan mengungkit perbedaan ya, tapi kita memang harus bicara padanya. Kalau kita menyembunyikan sesuatu yang berbeda, ya itu namanya kita tidak jujur, ya. Kita harus jujur, ya. Oke. Jadi tidak semua jawaban yang kita berikan memang memuaskan. Mungkin memuaskan untuk misalnya sekelompok teman-teman kita Protestan di luar negeri yang memakai korpus dan juga memakai patung, terutama yang berhaluan Lutheran di Jerman, ya, seperti yang tertera di gambar depan ini, uh, layar ini kan. Tetapi kelompok lain, aliran lain belum tentu nerima hal itu, ya, belum tentu nerima hal itu. Maka sebenarnya yang yang kita sayangkan itu kan terjadinya terus uh, metamorfosis atau Perpecahan-perpecahan dalam kekristenan itu yang kita sayangkan, karena membuat banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, dan banyak yang melenceng jauh. Ya, ya oke, ini Bonaventura bertanya harga patungnya berapa, C tanya saja di toko rohani obor ya, atau Kanisius saya <laughs> Sayangnya tidak menjual patung juga. <laughs> Kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau harga patung saya kurang tahu uh, Saudara Bonaventura. <laughs> yang menjual patung. <laughs> ya. Oke, okay, Bonaventura kalau ada pertanyaan saya masih menunggu juga ya. Tadi saya sudah menjawab dari Randy eh, Michael ya. Randy Michael ini banyak bertanya sehingga kita uh, bisa mengembangkan lebih jauh. Oke, okay, Randy Michael nanti baca juga ya tentang uh, Santo Yohanes dari Damaskus ya. Uh, saya lihat, ya, saya sangat mengagumi Verbum Veritatis karena dia sering mengutip ini toko-toko ini, termasuk yang katanya dia akan membahas tentang uh, Santo Yohanes Damaskus. Karena Santo Yohanes Damaskus itu menulis buku tentang ikon, ya, menulis buku tentang uh, apologetik terhadap iman yang lain, ya. Jadi, uh, ya, ada juga teman-teman uh, dari luar Katolik yang memang berwawasan luas sehingga pasti mereka akan lebih tahu soal uh, iman Katolik juga ya Oke okay, Bonaventura harga patungnya tanyakan kepada uh, apa namanya yang punya toko ya nanti pasti akan dijawab Oke okay. atau juga di Google juga bisa dicari ya uh, website yang apa namanya menjelaskan tentang harga-harga itu Oke okay. um, saya tunggu sebentar lagi kalau masih ada pertanyaan terutama nih saya tunggu Bonaventura nih bertanya ini. Karena pertanyaannya harga patungnya berapa ini yang membuat saya agak sedikit tersenyum. Oke. Okay. Oke, okay. kalau Bonaventura mau bertanya silakan. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman saya berikan kesempatan karena ini malam Minggu, malam yang panjang ya. Saya punya waktu lebih banyak. Oke, okay, karena saya perhatikan, teman-teman uh, uh, sudah tidak ada yang bertanya. Saya berharap kalau ada yang bertanya, supaya kita lebih luas lagi, atau ada yang membantah juga yang saya jelaskan. Boleh, bahkan saya izinkan bergabung ya, uh, karena belajar itu yang membutuhkan seperti itu ya, jadi. Uh, kita perlu menggali, ya. Ketika kita menggali, menemukan perbedaan-perbedaan, kita akan menggali lebih jauh, ya. Oke, okay. uh, teman-teman semua, karena saya kira tidak ada yang bertanya, saya akan uh, menutup live kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam uh, bertanya, kemudian menyaksikan video-video ini, ya, oke, okay. oke, okay, ternyata Bonaventura di injury time ada pertanyaan, ada nggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Uh, Michael, uh, Bonaventura, uh, saya telah membahas itu beberapa uh, hari yang lalu, ya, tentang berdoa kepada para orang suci, ya, saya sudah membahas. Silakan dibuka video-video saya sebelumnya, karena saya tidak akan membahas ulang, karena itu akan panjang. ya Video yang saya buat, oke. Okay. Saya akan carikan, nanti saya kirimkan di link-linknya di situ, silakan ditonton ya, sebentar. Saya pernah membuat videonya, sebentar, saya akan kirim link-nya, silakan disaksikan ya. Silakan disaksikan nanti uh, supaya uh, tidak tidak menambah lebih panjang durasi ini. Karena yang ditanya berbeda dengan uh, yang saya bahas saat ini. Sebentar saya akan cari link-nya, nanti saya akan kirim di situ. Hmm, saya pernah membahas ketika ada uh, menjawab tuduhan dari GBIA Grate, ya. Uh, tentang devosi, oke okay, saya, sebentar, oke okay. ini saya akan ambil linknya nanti saudara Bonaventura silakan bertanya ya, silakan uh, tonton, setelah itu nanti kalau saya kalau saya live streaming lagi uh, boleh diajukan pertanyaan setelah menonton penjelasan saya. Oke, okay. uh, ini adalah linknya, silakan ditonton ya saudara ya. Oke, okay. itu link pembahasan tentang yang ditanya. Oke, okay. nanti setelah ditonton bisa juga disebarkan kepada teman-teman yang uh, bertanya uh, tentang itu ya. Nanti kalau memang uh, saudara Bonaventura bertanya lebih jauh, saya akan kasih nomor HP saya di situ 0812 89139361. Ini nomor WA saya Kalau ada pertanyaan lebih jauh tentang uh, setelah menonton uh, Tentang uh, uh, berdoa pada orang suci ya Kalimat saudara juga sudah salah ya Sudah salah uh, Ada nggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Tidak ada yang berdoa pada orang suci Itu kalimatnya salah uh, Harusnya kalimatnya begini ada enggak ayat yang mendukung kita memohon didoakan oleh para orang suci? Itu lebih tepatnya ya. Jadi uh, kalau pertanyaannya ada enggak ayat yang dukung berdoa pada orang suci? Tidak ada yang berdoa pada orang suci. Tapi yang ada adalah memohon supaya orang-orang suci atau orang kudus itu mendoakan kita. Mendoakan, ingat ya, mendoakan kita kepada Allah. Bukan uh, mereka yang uh, kita berdoa kepada mereka lalu mereka yang menjawab kita, bukan itu uh, kalimatnya salah ya kalimatnya salah bertanyanya ya saya luruskan saja supaya uh, tidak apa namanya tidak uh, terjadi pengulangan di kemudian hari uh, jadi dibetulin aja kalimatnya ada enggak ayat yang mendukung kita untuk memohon doa pada orang suci atau para kudus itu lebih tepat ya Uh, karena kita memohon mereka mendoakan kita, bukan uh, kita memohon mereka mengabulkan doa. Itu berbeda, ya. Jadi uh, itu ya, saudara Bonaventura, silakan disaksikan dulu. Di situ ada juga nomor HP saya. Kalau nanti bertanya kelanjutannya dan juga nanti kalau saya live streaming kembali, boleh juga hadir atau undang teman-teman yang lain juga untuk untuk menyaksikan uh, live streaming saya. Ya, oke. Uh, saya kira sudah cukup live streaming malam hari ini. Uh, terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut berpartisipasi uh, Terima kasih kepada saudara-saudara yang bertanya Terutama kepada saudara aku Bonaventura dan juga uh, Randy Mikael Oke, okay. uh, salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan yang lebih lanjut Pada live streaming selanjutnya